Hati bekalan dan bis janji mengguri, bisikan bisikan bermacu hasa, desir-desi mimpi disyarahkan. sedikit melupakanmu kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku maafkan aku selama ini yang sedikit Mengerti aku, maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku, maafkan aku. Selama